أود بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رحقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عنده ليكون من أصحاب السعيد برأت من الله ورسوله لا، من المشركين salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La, la umirtu saya, saya, saya sadar, tentang saya nggak bisa, saya stop <laughs> Kamu marahkah? Kamu dari leluhur? Ya. Hmm, dari leluhur. <guluh> Oke, okay. saya datang ke sini tidak untuk menantang. <guluh> Kita tidak perlu seperti ini ya. Saya hanya ingin mendakwahkan Islam kepada kamu. Dengarkan ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.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 Sesuatu, iya, yeah. apa kesaktian? Iya, yeah. masih kesaktian. Masih kesaktian, iya. Yeah. Kamu sakti, berarti Oh iya. Yeah. Oh, coba tunjukkan kesaktiannya kayak gimana? Oke. Okay. <laughs>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 Inna al-islam, al inna din al-islam, al wa illa Kamu itu dan kami diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kamu udah beribadah belum kepada Allah? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena kamu kafir kan? Ya. Yes. Nah, makanya saya ingin mengajak kamu masuk Islam. Kamu diciptakan, kami juga itu untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita harus memeluk Islam. Allah, hunur, samawati, wal arudah, lunur, samawati, wal arudah, lunur, samawati, wal arudah, wal samawati, wal arudah, wal samawati, wal arudah, wal samawati, wal samawati, wal wal bara'atun من wa rasulihi lladina ahadtu minal wa rasulihi lladina ahadtu minal wa wa Bara'atu min Allahi wa rasulihi ila ladhina hatu minal musyrikin Bara'atu min Allahi wa rasulihi ila ladhina hatu minal musyrikin Kamu baca mantra Ayo kita lemahkan dulu kekuatanmu insyaAllah Haleka anni sultania, haleka anni sultania, anni sultania, haleka anni sultania, anni sultania, haleka anni sultania, anni sultania, anni sultania, Halaka an sultania, tania, halaka an nisul tania, halaka an nisul tania, halaka an sultania, halaka anni nisul tania, halaka an nisul tania, halaka an sultania, halaka an nisul halaka halaka Halaka Anni sultania, haleka anni sultania, haleka anni sultania, haleka anni sultania, haleka anni sultania, haleka anni sultania, haleka anni sultania, anni sultania, haleka anni sultania, haleka anni sultania, haleka anni sultania, halak anni sultania halak anni sultania halak anni sultania halak anni sultania halak anni sultania kenapa mau terima islam kenapa takut takut sama siapa Siapa? Penguasa. Penguasa. Penguasa itu namanya Allah. Allah itu Tuhan kita, Tuhan kami dan kalian. Mau terima Islam? Ayo kita ucapkan syahadat. Alhamdulillah. Ikuti saya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah, Rasulullah. Kamu pergi ke masjid itu ya? Majid apa namanya? Al-Hikmah Al-Hikmah di situ tuh. Ya? Ya, ya. Duh, usah lagi yang ikut manusia Tidak usah lagi yang dia ya? Ya Lagi, pergi Kulli wa hmm, kamu siapa? Saya. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya di Yang tadi? Pergi ya, um. Yang tadi itu teman kamu? Ha -ha, itu teman kamu? Iya. Kamu tinggal di badannya? Di oh. kamu udah lihat saya dari tadi kan? Eh, nah, ayu saya masuk Islam? Yeah. kita putuskan perjanjian insya-Allah, bara'tun minallahi wa rasulihil ladina hatu minal musyrikin. Bara'tun minallahi wa rasulihil ladina hatu minal musyrikin. Bara'tun minallahi wa rasulihil ladina hatu minal musyrikin. wa rasulihil ladina hatu minal musyrikin. Baratu min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu minal min al-mushrikin Baratu wa Rasulihi Lalladina ahadu min al Kamu penjaga dia? Iya Kamu mau tahu penjaga saya? Siapa? Allah huwa liyul amanu Yukhrijuhum min ilan nur Allah huwa liyul amanu Yukhrijuhum min ilan nur Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adzulamati ilannur Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adzulamati ilannur Paham? <coughs> hmm. Mau terima Islam? Hmm. Alhamdulillah. Nah, seperti itu aja. Tidak perlu bertarung-tarung, oke? Okay? Ayo ikuti saya. Asyhadu Asyhadu Allah, Allah Ilaha Illallah Wa ashadu, Allah, ashadu Anna Allah, Muhammadan, Muhammadan Rasulullah, Rasulullah. Ikut temanmu tadi ke majlis sana Okey Fassubaha Siapa kamu? Oh, ada banyak kalian ni Ayo ikut saya masuk Islam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 Adna Muhammadan Rasulullah. Hei, eh, kamu? Mana mana. ada kau dapat itu. Banyak ya? Mana yang paling besar, yang paling ganas, yang saya paling saya. kuat? Enggak, bukan bukan kamu kayaknya. Hei, saya. <laughs> kamu yang paling kuat? Kayanya yang pertama tadi lah. Kamu yang paling kuat. Ayo kita ambil kelemahan ke kekuatanmu insyaallah. Halaka <tik> anni <tik> sultania, halaka <tik> anni <tik> sultania, halaka anni sultania, halaka anni sultania, halaka anni sultania. Halaka anni sultania, halaka anni sultania, halaka anni sultania, halaka anni sultania. Halaga ani sultania, halaga ani sultania. Apa? Lemah. Hmm. Kamu tahu kenapa? Hmm. Itulah kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Saya minta hmm. kepada Allah untuk menarik kekuatan kamu. Hmm. Kamu tahu Allah? Hmm. Allah itu Tuhan, Tuhan kita. Hmm. Mau terima Islam? Iya. Yeah. Itu lebih baik. Ikuti saya Ashadu, ashadu Allah, Allah Ilaha Allah. Illallah Allah. Wa ashadu, ashadu Anna Allah. Muhammadan ashadu Masub Okey okay. Baik kita ucapkan syahadat Ya Kamu binatang kah? Ya Buaya Bapak, apa harimau harimau kamu dari sebelah keturunan garis keturunan mana sih bapak dari jawa yang buaya itu itu ibu ya kamu harimau ya. nah, ikut saya masuk Islam harimau ya, kalau kamu masuk Islam ini balasannya InsyaAllah Wabashiri <usperi> alladina amanu Amilu salihati Anna lahum jannatin Tajri min tahtihal anhar Kullama ruziku minha Min thamaratin rizqan Qalu hada Alladhi ruzikna min qabl Wa bihi Mutashabihah Walahum fiha azwaj Mutahara Wahum fiha khwalidun Mereka oh, dapat itu? Hmm. Nah, makan lah kita ucapkan syahadat Ashadu, ashadu Allah, Allah Ilaha Illallah Wa ashadu, ashadu Anna Muhammadan, Muhammadan Rasulullah, Rasulullah. Bagi, pergi sana Ke masjid. Hmm. Fasubahanalladhi biyadihi Siapa kamu? Nama saya Indra. Eh? Mau hmm. apa? Saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam. Hmm. Ikuti saya. Oh. Ashhadu Allah, Allah, Allah ilaha Allah illallah, Allah. wa ashadu, ashadu anna, anna Muhammadan, Muhammadan rasulullah. rasulullah. Apa ini kamu? Inna dinu indallahi al-islam. Inna dinu indallahi al-islam. Inna dinu indallahi al-islam. Mau terima Islam? Tidak Kalau enggak mau masuk Islam ini balasannya. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islau hal yauma bima kuntum taksurun. Hadihi jahannamu allatikuntum tu'adun Islawhal yawma bima kuntum takfurun okay, Ikuti saya Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Rasulullah Siapa kamu? Saya yang biasa ada di YouTube itu. Oh, saya tahu saya suka lihat. Dia, dia biasa nonton kan? Hmm. Gua oh, kalau dia nonton kalian ngikut nonton. Iya dong. Terus kamu membisikan apa? ada. Nah, nah, ada. Ya udah. Kamu udah tahu saya berarti. Hmm, Ayo ikut saya masuk Islam. Ayo. adalah ilaha Allah illallah Allah. wa ashadu, ashadu anna Allah. Muhammadan Allah. rasulullah. Nanti saya pergi. Kalau yeah. dah selesai saya pergi. Ayo yeah. Ayuh ke Jamaah oh. Islam. Enggak. Yeah. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islau bima kuntum takfurun. Mau masuk situ. Hmm. Faham. Hadhi jahanamul latikuntumtu. Ikuti saya. Okay, okay. Ashhadu Allah, Allah ilaha Allah illallah. Allah wa ashhadu anna Muhammadan, Muhammadan Rasulullah. Pergi. Nanti saya pergi. Pat. Nantilah, Belum selesai tugasnya. Pergi lah. Ayuk kita masuk Islam. Hmm. Inna di wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinnati faqalu illallah Allah. wa ashadu, ashadu. anna Allah. muhammadan Muhammadah. rasulullah hmm. siapa kamu? ya harimau ya? apa? dinosaurus? Uh. Huh? Uh. Uh. ular? banyak uh. uh. <laughs> ya Ah, ah, Naga. Ah, Ayah bu tebak tebak. <laughs> ah, ah, tak faham. Ya udah ah, binat ah. apa binatang, hmm. binatang apa binatang? Binatang apa? Babi. Hmm. Hmm. Ular. Kamu di badannya juga. Hmm. Ular ya. Hmm. Ular. Hmm. Ular. Hmm. Ayo ikut saya masuk Islamular. Hmm. Kalau nak masuk Islam nanti kamu masuk neraka. Mm. Maukah? Mm. Mm. Eh, ikut saya masuk Islam. Wa ammal qasitu nafakanu li jahannama hataba. Wa ammal qasitu nafakanu li jahannama hataba. Wa an ammal qasitu nafakanu <tut> li jahannama hataba. Aha, hari kute saya. Hmm. Ashhad, ihdina mustaqim, ihdina mustaqim, ihdina mustaqim, ihdina mustaqim, ihdina mustaqim, ihdina mustaqim. Kamu ngasih kemampuan apa ke dia? Kuat. Kuat. Hmm. Ngapa tidak mau masuk Islam? Jangan mengikuti Iblis. Dia itu menipu kalian. Di hari kiamat nanti dia mengkhianati kalian. وَقَالَ الشَّيْطَانُ وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وما كان وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُشْرِكِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُشْرِكِي إِنِّي Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Saya masih ada di sini Silakan Silakan hadir semuanya Kita masuk Islam hmm. Kamu ular juga? Tidak. Harimau Manusia Oh, kayak manusia gini? Hmm ayo saya masuk Islam. Hmm. Sama, pesan saya sama kayak tadi dari awal sampai akhir sama. Hmm. Itulah dia yang saya sampaikan. Hmm. Oke? Okay? Hmm. Nah. Itu yang menampakkan diri yang tinggi. Mana dia? dia pergi tadi yang pertama. Nah, kan? Hmm. Kayaknya itu hmm. yang paling hmm. kayak gaya-gayanya itu. Hmm. Dia panglima. Panglima. Paling Perang Jawa zaman dulu, oh dari kerajaan hmm. Hmm. Hmm. <laughs> Bapak ini bangsawan. Hmm. Oh iya, kak Pak hmm. Raden. Raden. Oh, hmm. jadi keluarga kerajaan tuh kalian mendampinginya hmm. Hmm. banyak, satu, satu, hmm. Oh satu, ya? Hmm. saya rakyat jelata nih tidak dapat hmm. ini, tidak ada saya nih bu hmm. nah, saya ini pak tidak ada saya benda saya pergi kemana-mana pasti ada yang ikutnya hmm. diara, kematam, apa ini waktu saya datang tadi kamu lihat ada yang ikut saya tidak? tidak hmm. ada tidak <laughs> ada, Pak sudah hmm. lah diara, diara ke keraton sambah seperti ada oh. diara kematam, seperti itu ada, hmm. ikut Pasti demam sakit tapi Diikutin ya hmm. Kesian orangnya hmm. Sakit atau apa Ya udah gini aja Kalau masih banyak di badan ini hmm. Kalian semuanya dengarkan saya Pesan saya sama Saya ingin mengajak ke dalam Islam Saya tidak ingin membinasakan kalian Menyakiti kalian tidak Bukan mau menantang apa tidak Saya hanya ingin mengajak ke dalam Islam hmm. Oke okay? Kamu ajak semua temanmu yang masih ada di badan ini? Haa hmm. ah, gitu ya Ikuti saya, kamu pimpin mereka, kamu ikuti saya Ayat semuanya ikuti saya, ucapkan syahadat hmm. Hmm. Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Lampar. Indra hmm. Indra Permana hmm. YouTube-nya The, The Story of Dr. Indra. Hmm, tahu. Oh tahu hmm. Kamu udah masuk Islam? Belum no. Kenapa? Mau. Hmm. Sering nonton ya? hmm. Orang ini sering nonton kan hmm. Hmm. Sama pesannya tuh sama hmm. Saya hanya ingin mengajak ke dalam Islam hmm. Bukan mau menantang hmm. Saya ndak punya apa-apa ndak ada kan yang ikut saya kan? Hmm. Hmm. Hmm. Orang biasa saya ni hmm. Susah tak saya ni Ibu hmm. ya? Hmm. ndak sakti bu belum hmm. Belumlah rakyat kan? Rakyat rakyat hmm. Allah ya lah Orang rakyat jelata hmm. Kerocor-kerocor <laughs> hmm. Pak? <laughs> bapaknya orang bangsawan Tak pakai Oh iya ke? Haa oh, iya ah, iyalah hmm. Ayo Dihapus pak Kalau yang lain tak dipakai namanya Oh iya iya gelarnya dibagi. Hmm. kita ucapkan syahadat. Hmm. Hmm. Hmm. Okey tidak <coughs> kita putuskan ikatan perjanjiannya. Hmm. Okay. Oke. Okay. Bara'tu min Allahi wa rasulihi lilladīna min al-musyrikīn. Barā'tu min Allahi wa rasulihi lilladīna aḥadtu min al-musyrikīn. Barā'atu min Allahi wa rasulihi lilladīna aḥadtu min al-musyrikīn. Oke. Ashadu, ashadu Allah, Allah Ilaha Illallah Wa ashadu, ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Ngapain kamu? Tanyaannya sama Jawabannya sama Ya, ya, ya. saya tahu Ayo ashadu, ashadu Allah, Allah. Ilaha Allah. Illallah Allah. Wa ashadu, ashadu Anna Muhammadan Rasulullah. Ha. Ah, ah, ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Ah. Ngapain? Ah. Ah. Anak muda ngapain? Ah. Anak muda ngapain? Kamu hmm. siapa? Saya orang tua. Iya. Siap. Iya, hmm. maksudnya kamu itu siapa? Pelindungnya Pelindungnya? Hmm Kamu mau tahu pelindung saya? Hmm Udah lah nak usah Ya, ya, ya. Kamu, kamu dah tahu lah? Ya, saya tahu nah, Ya, sudah Hmm Bagaimana? Oke okay. <laughs> Masya hmm. Ayo kita ajakan subhanallah hmm. Ashadu Ashadu Allah ilaha, ilaha Illallah Wa ashadu, ashadu, ashadu anna, anna Muhammadan, Muhammadan rasulullah. Okay. Oke Masuk Islam ya? Iya. Oke. Hmm. ucapkan syahadat. Asyhadu Subhanallah. Alhamdulillah. Selamat datang. Terima banyak. Di belakang masih banyak. Iya. Ya udah, yang di belakang yuk. Kamu langsung ke majelisnya. Iya, iya, oke. Di belakang hmm, Semua sudah Oke, okay, ayo ikut saya okay. Asyadu alla Allah Ilaha, ilaha illallah Allah. Wa asyadu Anna Muhammadan Muhammad Rasulullah Sekarang Ber Berbingung. Saya perlu Ya sudah silakan Asyadu Allah Ilaha illallah Wa asyadu Anna Muhammadan Rasulullah Oke, okay, saya pergi Silakan. Hmm, masih ada saya. Oh iya. Asyhadu alla illallah wa Alhamdulillah. Asyhadu wallahi illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu wallahi illa Allah. Asyhadu wallahi Alhamdulillah, Allah mudahkan. Kah, yang dah masuk Islam. Silakan pergi ke majid Al Hikmah, gih. Solat maghrib nih berjamaah. Eh ya, belum. Ah, okay, silakan. Ayo ya. cepat cepat cepat. Ya. apa yang dirasakan tuh apa yang dirasakan ngambang Oke, okay, kalian semua lanjutkan ucakan syahadat ya. Eh, Dok, kita cek Dok. Wala huma sakana. Okay. Iya, silakan lanjut ucakan enggak syahadat. Mau, mau. Saya mau nanganin dia. Ah, nanti dulu. Hmm. Ya sudah Ayo ucapkan syahadat. Nah, syahdu. Allah ilaaha illallah wa syahdu anna Muhammadu rasulullah. eksklusif. Hmm, iya. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Saya raja. Di mesti YouTube tu. Hmm. Raja. Raja di mana? Ya, raja di Jawa saya. Oh ya. Di mana? Jawa Tengah. Masak hmm. Masa sih? zaman hmm. Gajah Mada dulu. Oh ya. Hmm. Kerajaan? Raja. kerajaan apa ini? Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan Pahir. Raja, kerajaan Pajang. Pajang. Raja Ya dah tersalah. Iya, iya. Ya, Ayo, Raja, kita ucapkan syahadat Syadu. Allahul Maha Syadu, Maha <tik> Adil, Saya pergi dulu. Jadi, ucapkan salam, mula-mula ya, ya. pergi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Raja masuk Islam ni, apakah? Oh. Masuk Islam dulu. Oh. Nggak bisa. Ya, Ashadu. Saya pergi dulu. Eh, masuk Islam dulu? Sudah tadi. Saya yang raja. Oh. oh raja sudah masuk Islam. Cuma tidak bisa pergi oh, okay. gitu. Ya udah. Lagi pergi Masjid Raja. Okay. Mantap enggak Masjid Al Hikmah ini ada raja. Okay. Semoga <laughs> salam <Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum. laughs> siapa saya hmm. nama saya Indra hmm. the story of dr. Indra hmm. Oke okay? hmm. ya Ashadu adalah ilaha, ilaha illallah Allah. wa Ashadu, ashadu Adna Allah. Muhammadan dan Sudah hmm. udah saya pergi gitu lagi pergi sana hmm. banyak di belakang masih banyak sekali jadi sampai kejam Hmm. hmm. Sampai jam berapa kata ibu Tidak tahu? tahu saya banyak sekali ini. Kenapa merinding-merinding belakang saya nih? Banyak sekali ini keliling ini pasukannya ini merinding. Banyak sekali kan ramai-ramai <laughs> sekalian. Iya, sekalian aja dok, nih, semuanya sekalian ini banyak ini. Wow. Sini, Dia nih, ngasih penuh, saran ya. ke saya. <laughs> Oke okay, oh, yaudah <laughs> Oke okay, dok. Sarannya diterima. Iya. Mana panglimanya?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 To ask to ask Allah ya Allah wa sallallahu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Lah habis semuanya. Saya pamit dulu. Iya. Hmm. Fa subhanalladzi bi yadihi malaku. Istiqrar. Terima kasih. Minum-minum. Hmm. Oh. Ini, Ini dikapi, saya Walahu masaka na oh. fil laili nahari huwa sami'ul alim. Walahu ayo kita masuk Islam. Iya, iya. Ah saya yang di kepala ya, saya di badan saya okay. pergi dulu saya di badan juga saya di badan saya di kaki tangan Di sini di bandarnya banyak pusaka, Dokter. Banyak pusaka? Ayo kita hancurkan. Pusaka gaib, ayo kita hancurkan bismillah. Wa qad dimna ila ma'amilu min amalin faj'annahu haban mansura wa qad dimna ila ma'amilu min amalin faj'annahu haban mansura wa qad dimna ila mansura wahdibna ila ma'amilu amalin faj'anna hu haba'an min haba ila ma'amilu amalin faj'anna hu haba'an min ila ma'amilu amalin faj'anna hu haba'an min ila Subhanallahi hina tumsunu wa hina tusbihun walahul hamdu fis samaa' wa til al wa 'ashiyya wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayyi, ada seseorang di depan sana mau ke sini gimana kok okay. Oke Silakan Walahu masaka Saya ada di depan Heeh saya mau ngomong sama kamu. Oke. Okay. Nah, kamu ngapain kesini? Bikin Ka rusak semuanya di sini. Kamus si semua orang. kamu siapa? Saya di depan sana di pohon besar. Kamu penunggu. Betapa pohon. Ya. ya pohon betapa Kamu penunggu di sini. Hmm. Pohon betapa besar. Oh, oh yang di sini udah pada pergi? Sudah. Di sini sudah sepi. <laughs> hmm. Itu teman-teman kamu. Teman-teman hmm, saya pergi semua. Saya bukan mengusir hmm. Saya mengajak mereka masuk Islam ya, Terus tahu. mereka pergi ke masjid Ya, sudah, Masjidnya Hmm Ya Saya juga mau Oh Alhamdulillah mau. <laughs> Kira mau nantang <laughs> Mau ngelawan. Hmm. Takut gak saya nih? <laughs> Tinggal pohon ketapang kan? Hmm. Besar gak kamu? Besar sekali Wah. Lebih dari pohon, pohon Oh ya? Hmm. Situ tuh ya? Hmm. Ayo Kamu ah, gondoruo uangkah kamu? Alak ya Kamu gondoruo uangkah? Oh ya udah maaf ya silakan Hai hmm. saya dari ujung sana ngapa masuk ke sini pengen masuk Islam saya. Oke, okay, silakan. Saya juga pengen masuk. Saya juga lahir dalam Oh, pada mau masuk Islam? Kenapa kalian mau masuk Islam? Saya suka sama Islam, cuma saya tidak tahu caranya bagaimana. Oh, kayak hmm. gitu. Ya. Di bangsa kalian tidak ada kayak yang ngajak ya, ngajak Ada sekali yang. Bisa kasih tahu, tidak ada. oh gitu, kami tidak tahu. Kenapa <laughs> saya jalan lihat, Saya mau hmm. jalan perang ini udah, udah, udah hmm. ada kecelakaan. Kalau dulu tiap hari kecelakaan saya oh, ya? tahu hmm. di pohon ketapang tuh ya. Dulu saya yang bikin itu hmm. situ, ada orang meninggal, di pun di rumah pagi Saya suka bikin. Karena itu. jalan yang masih kecil, hmm. semuanya ini pengen masuk Islam di daerah sini karena lihat dokter di sini. Oh ya? Diajak yeah. kumpul ramai-ramai. Iya, ramai. yeah, ini sudah kumpul semua yang masuk? Islam. Tapi jangan masuk ke badannya, kasian. Ya, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. nah, udah kamu pimpin mereka. semua. Sudah, semua, oke udah saya izinkan yang lain ma masuk yang enggak ada hubungannya dengan ini enggak usah. Udah enggak usah diizinkan. Di Kasihan. Kok masih ada yang dari Ibu? Masih ada di saya. Heeh. Okay. Oh ya. Walahu masaka fil laili wan nahari wa huwas alim. Saya dari Sambas. Dari Sambas. Buaya ke? Okay? Bukan. Bukan. Dari mana Kraton? Auk. Banyak, aku ngasih dia barang weh. Barang apa? Banyak sekali Kan dia orang Sambas dia oh. orang Sambas Kasih barang banyak udahlah eh. hmm. kita masuk Islam ini oh. Ya, ya Asyadu'ala ilaha illallah Asyadu'ala oh. Terima kasih, terima kasih Pergi oh. Iy, Bagilah Oh di Sambas kami, toh. aku Iyelah. belum Kayak. Wah. Si Cuman banyak tuh yang dari Sambas kok tadi yang habis tadi Jawa. Aolah, simpin rek. Awas. Awas. 26 model. Lah. Eh banyak nih. Kayak semuanya ikuti ya, ya, temannya. Ikut temannya. Ucapkan syahadat. Ah syahadat. Yo kawan-kawan, kita kemasyuk yo. Yo. Oh. Yo, semuain, semuain, semuain. Yo, ikut yo, masjid deh. Yo, oh, dah dah semuain. Mari eh, pergi dulu ini. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Lemas? Hmm, Min, nah, nah. minum, minum, minum, minum. Ada rasakan sesuatu? banyak sekali. Hmm. Soalnya, mana -mana. saya kerja di hutan di kampung 9 tahun dong. gimana hmm. pasti kalau misalnya jarak jarak ke keraton pasti baliknya sakit. jarak ke makam leluhur lah yang kayak di kaya jauh yang paling sakit. ya. saya tuh pikiran kok tadi pikiran kok parah sekali kok saya sadar tapi saya nggak bisa ngontrol badan saya hmm. ya ngomongnya itu antara dia atau jinnya no. gitu antara yeah. dia dan jinnya gitu yeah. kan nah, makanya kadang bilang saya bidang dia saya dia saya dia itu Antara sadar sama tidak